Sejak pertama kita Menjalin kisah cinta Tak ada yang bisa Merubah kisah kita Ternyata aku salah Iman yang berbicara Tolong aku Tuhan Mengepas semuanya terjadi Maka aku yang bukan umatnya Mencintai hambanya Bila memang cinta ini salah Mengapa kita yang harus terjatuh terlalu Tolong tanyakan pada Tuhanmu Bolehkah aku yang bukan umatnya Mencintai hambanya Bila memang cinta ini salah Mengapa kita yang harus terjatuh ter dalam oh, oh, oh, oh mencintai hamba nya bila memang cinta Mengapa kita yang harus terjatuh Terlalu dalam Terlalu, oh, oh, oh. terlalu.